Setiap gerak adalah ibadah Makanya kita mesti bergerak Di kulli harakah barakah Setiap ada gerak pasti ada berkah Makanya tak boleh tidak bergerak Air sumur Kalau tidak ditimba Air itu akan busuk Butek Warnanya pun tidak Ada seperti minyak di atas Mata air mesti terus berganti Darah harus tetap mengalir Jantung harus tetap berdetak Makanya jangan pernah kosong dari aktivitas. Selesai dari satu ibadah, pindah ibadah lain. Selesai ibadah tegak, pindah ibadah ruku. Habis ibadah ruku, pindah ibadah tegak. Habis ibadah tegak, pindah ibadah sujud. Habis ibadah sujud, pindah antar dua sujud. Selesai sudah salat lalu kemudian puasa. Selesai puasa lalu kemudian bersakat selesai zakat lalu kemudian mengitari ka'bah suhanallah walhamdulillah wa la ilahha illallah selesai itu melontar jumrah selesai itu menggunting rambut selesai itu berzikir tidak pernah kosong sampai kapan sampai malaikal maut mencabut nyawa dan ucapan terakhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha. itulah jawaban tentang pertanyaan untuk apa kita hidup di dunia Nanti kalau ada anak, ibu, bapak, tetangga, kawan, sahabat Handai tolan, Bertanya Untuk apa kita ini hidup Tak usah jawab Putarkan aja videonya Itulah enaknya zaman sekarang Kalau dulu mesti diingat Saya dulu pulang sholat Jum'at Mak saya manggil, Sini Ya mak Ceritakan apa isi khutbah khotib tadi di masjid gini, gini, gini, gini, gini Itulah awal saya ceramah jadi saya paham mengapa saya menjadi ceramah sekarang dan saya tidak pernah merasa menceramahi bapak ibu. Saya tidak pernah merasa mengguru-gurui. Saya hanya seperti seorang anak sedang bercerita pada ibunya saja. Tadi mah kata khotib itu begini begini begini begini begini. Anak sekarang nggak? Apa kata khotib tadi? Ini MP3nya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu yang mendidik anak-anak ibu. Ibadahnya luar biasa Itulah mengapa ibu lebih tinggi derajatnya Daripada laki-laki Ilzamri jilaiha Kau urus tapak kakinya Fatamal jannah Kau dapati surga di sana Di bawah tapak kakinya surga Al jannatu surga Tahta di bawah Akdam kaki Al ummahat Ibu-ibu Kenapa begitu? Karena ibadah dia yang luar biasa Tidak bisa dilakukan oleh laki-laki Salat kita bisa Puasa, kita bisa tawaf kita bisa Sa'i, kita bisa Melantar jemrah, kita bisa tahallul kita bisa Tapi ada yang kita tak bisa Apa dia? Mengandung Kita tak bisa Siapa yang mau coba mengandung, keluar dari sini Ambil bola voli, ikat di perut Melahirkan Kita tak bisa Siapa yang ingin coba melahirkan, keluar dari sini Telanlah jeruk bulat-bulat Habis -bulat. itu keluarkan bulat-bulat Menyusukan Kita tak bisa Dan itu ibadah Tapi bukan ibadah mahba Dia tidak selevel dengan solat zakat puasa haji Tapi ibadah ini berkualitas Ibadah badan Sudah Ibadah harta Sudah Ada ibadah yang terakhir yang ketiga Kalau ibadah badan berkeringat Lelah Capek Ibadah harta Duit habis Tapi ada ibadah satu lagi Tak nampak di mata Apa dia Ibadah hati Itulah dia, ikhlas. Orang yang ikhlas tak tampak. Ikhlas, rida, kona'ah, tawakal, zikir, muhasabah, muraqabah, tazkiatun nafs, mensucikan hati dari penyakit hati, riak, sumah, takbur, somboh.